Awas <born" usurly> awas <strainingcé Pharisees> <thk> 네, <ugh> <gasps> wah wah wah wah Yeah. Woo! <laughs> <laughs> <laughs>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 Nauriwa, Nauriwa, Nauriwa, Nauriwa, Nauriwa Yang dua orang atau tiga orang, empat orang Itu Untuk ini, tahun-tahun pisang, tahun pisang kita cari tambah lagi ya eh. Tahun-tahun ini, pisang kita dari tambah satu de, berapa lagi nih tahun pisang daun pisang untuk pisang pisang pisang daun pisang daun pisang, daun pisang. Daun pisang. Daun, di bawah di bawah pisang, pisang Ayo